Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali dengan saya, Mbak Suripno. Kali ini masih setia untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini akan mengajak belajar bersama yaitu cara mengurutkan nomor halaman pada file yang berbeda. Marilah kita ikuti bersama-sama. Misalnya kita memiliki dua file ini file yang pertama kemudian ini file yang kedua nah, ingin memberi nomor agar urut dari file pertama ini dapat dilanjutkan ke file yang kedua bagaimana caranya mari kita ikuti caranya misalnya seperti tutorial yang awal misalnya ini kita beri halaman ini masih kosong halaman 1 seperti kemarin dalam video 12 kita ketik insert insert kemudian kita pilih page number kita pilih karena ingin di bawah kita pilih bottom kemudian kita pilih di tengah Nah, ini sudah ada nomornya. Kurut dari satu, halaman 1 Halaman 1 2 Nah sudah urut Ini di halaman file yang pertama Ada dua halaman Halaman satu dan halaman 2 Namun halaman tiganya Berada di file lain Berada di file lain Nah, kita cari filenya, nah, misalnya ini filenya. Di sini akan memberi halaman 3 Maka lanjutannya adalah tetap sama. Kita insert page number. Karena tadi halamannya di bawah, kita pilih bawah yang nomor 2 ain. Sudah selesai. Ini. Tapi kok nomor satu lagi? pada tadi sudah sampai nomor dua maka satu ini tidak usah diketik manual kita kembali lagi ke insert kemudian kita format halaman tadi sudah sampai nomor dua sekarang minta nomor tiga klik start pilih dua nah, tadi sudah berdua berarti pilih 3 maka kita oke okay. nah akhirnya sudah berubah jadi halaman 3 jadi meskipun file kita berbeda ingin melanjutkan halaman itu bisa kita cari demikian tadi nah, ini halaman 2 file yang pertama file yang kedua adalah halaman 3 jadi ini urutannya Halaman satu, halaman dua di file yang pertama, dan halaman tiganya di file yang ketiga. Mudah kan? Meng memberi nomor pada file yang berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Waawilahita wibalidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.